Doa meditasi Bapa kami, mohon hikmat, rejeki, pengampunan, perlindungan, dan permohonan pribadi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa yang sebentar lagi akan kita daraskan.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 Allah yang maha murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Tuhan Yesus yang maha baik, saat ini aku bersujud di hadapanmu dengan penuh sesal, dan aku mohon ampun atas segala dosa-dosaku. Dengan penuh harap aku memohon belas kasihanmu, sudilah kiranya engkau menolongku untuk permohonan-permohonanku ini. Sebutkan permohonan Anda Ya Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk berdoa Bapa kami Oleh sebab itu, saat ini kami mau menderaskannya dengan penuh penghayatan kata demi kata Terangilah hati kami dengan kuasa roh kudusmu Agar kami dapat menghayati doa ini dengan baik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 Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiranmu di dalam jiwa kami. Kuasailah senantiasa diri kami, hidup kami, dan juga masa depan kami. Kami percaya, Yesus, bahwa rancanganmu selalu yang terbaik bagi kami melalui semua peristiwa yang engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk menyadari bahwa engkau selalu beserta kami apapun yang terjadi di dalam hidup kami.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 Kami mau selalu bersyukur kepadamu, karena kami percaya bahwa rencanamu pasti yang terbaik bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasihmu yang teramat besar bagi kami, biarlah kasihmu terus mengalir di sepanjang hidup kami, sampai suatu saat nanti kami dapat memandang cahaya wajahmu dalam keabadian. Amin.